Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan seluruh isinya, maka tibalah kehendak Allah Subhanahu Ta'ala untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni. Allah ingin menciptakan manusia untuk mengisi bumi dan memeliharanya, menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadikan khalifah di bumi dan berkembang biak turun-menurun waris mewaris sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Para malaikat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehendaknya untuk menciptakan manusia. Para malaikat khawatir kalau nantinya para manusia akan membuat kerusakan dan lalai dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih, bertahmin Melakukan ibadah dan mengagungkan namamu Tanpa henti-hentinya Sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu Niscaya akan bertengkar satu dengan yang lain Akan saling bunuh-membunuh Berbutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya Dan terpendam di dalamnya Sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui Dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya Bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan Dan bukan sebagai sujud ibadah Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segumpal tanah liat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 Kebanggaannya dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa tidak seharusnya untuk bersujud dan menghormati Nabi Adam alaihissalam, seperti para malaikat yang lain walaupun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api." Dan menciptakannya dari lumpur Karena kesombongan, kecongkakan Dan pembangkangannya Melakukan sujud kepada Nabi Adam Yang telah diperintahkan Allah Maka Allah menghukum Iblis Dengan mengusirnya dari surga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkannya Dari barisan malaikat Dengan disertai kutukan dan laknat Yang akan melekat pada dirinya Hingga hari kiamat Selain itu Iblis pun sudah dinyatakan Sebagai penghuni neraka Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu Dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan Tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu Iblis bahkan mengancam akan menyesatkan Nabi Adam dan semua keturunannya sebagai sebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat Iblis berjanji akan mendatangi anak-anak keturunan Adam dari segala sudut Untuk membujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat Iblis akan mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang Menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama Dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh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 Allah subhanahu wa ta'ala hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Nabi Adam alaihissalam Dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmahnya Menunjuk Nabi Adam sebagai penguasa bumi Maka diajarkanlah kepada Nabi Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat Cobalah sebutkan bagiku nama benda-benda itu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 Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Nabi Adam Alaihissalam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat, dan setelah diberitahukan oleh Nabi Adam, "Berfirmanlah Allah kepada mereka: Bukankah Aku telah katakan kepadamu bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Nabi Adam AS diberi tempat oleh Allah di surga dan baginya ditempatkanlah hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya. Hawa diciptakan untuk menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut kisah para ulama, hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur. Sehingga ketika ia terjaga, ia melihat hawa yang sudah berada di sampingnya. Nabi Adam salam ditanya oleh malaikat Wahai Adam Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu? Nabi Adam salam menjawab Seorang perempuan Siapa namanya? Hawa Jawab Nabi Adam Kemudian malaikat bertanya kembali Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini? Nabi Adam menjawab Untuk mendampingiku Memberi kebahagiaan bagiku Dan mengisi keperluan hidupku Sesuai dengan kehendak Allah SWT Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Nabi Adam Tinggallah engkau bersama istrimu di surga Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu Dan sekehendak nafsumu Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya Akan tetapi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 dan terderong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Nabi Adam Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Nabi Adam dan Hawa Yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai dan bahagia Iblis berkata kepada Nabi Adam Alaihissalam dan Siti Hawa Bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka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 Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buahnya dan lezat rasanya, sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Nabi Adam, alaihissalam, dan Siti Hawa, dan dilanggarlah larangan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perbuatan mereka itu, dan Allah berfirman, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu?" Dan memakan dari buahnya, dan tidakkah Aku ingatkan kamu bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata? Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mendengar firman Allah itu. Sadarlah ia bahwa mereka telah melanggar perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan sesuatu kesalahan dan dosa yang sangat besar. Mereka berkata, Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintahmu. Karena terkena bujukan iblis Ampunilah dosa kami Karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi Bila engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami Allah SWT telah menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa Serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan Allah telah melegakan dada mereka Dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis Sehingga terjerumuslah mereka menjadi mangsa bujukan dan rayuan yang manis Namun beracun itu Nabi Adam dan Siti Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasai kepada manusia Allah memerintahkan Nabi Adam dan Setia Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka Turunlah kamu ke bumi sebahagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain Kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan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 di mana yang satu menjadi musuh, yang lain yang saling bunuh-membunuh, menganiaya-menganiaya, dan saling tindas-menindas. Dari waktu ke waktu, Allah mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus, yang penuh damai, kasih sayang, di antara sesama manusia di jalan yang menuju kepada ribanya, dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kisah Nabi Adam as diceritakan dalam beberapa ayat Al-Quran yang diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 38 dan surah Al-Araf ayat 11 sampai ayat 25. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Adam as bahwasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadang kala tidak ataupun belum dapat dicapai oleh otak manusia bahkan oleh makhluknya. Bahwasanya manusia, walaupun ia telah dikaruniakan kecerdasan berpikir dan kekuatan fisik dan mental, ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya, seperti sifat lalai, lupa, dan kilaf. Yang mana telah terjadi pada dari Nabi Adam Alaihissalam, yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikaruniakan kedudukan yang istimewa di surga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu.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 Asalkan ia sadar akan kesalahannya dan bertobat tidak akan melakukannya kembali Rahmat Allah dan mafirahnya dapat mencakup segala dosa yang telah diperbuat oleh hambanya Kecuali sirik Bagaimanapun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesadaran dan bertobat dan pengakuan akan kesalahannya Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan Lihatlah iblis yang turun dari singgasananya. Dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari surga dengan disertai kutukan dan laknan. Iblis menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam alaihissalam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini kita dapat mengambil hikmah dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan inilah. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. salam Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh